Tangan itu sampai sayang, sumpah saya rasa bimbang hanya terjauh. Sepercaya, kasih kabar biar biasa rindu. baik uh, ya, yeah. jarak terlalu disayangkan. Semua tak bisa dibayangkan. Rindu serasa macam dipakai, terlalu ditahan hati yang resah. Sejauh, saya menyesal saat Saya tahu, cinta hadir di tengah Rindu, namun bukan kita yang Mau, kenapa baru ada Cinta, kini rindu bikin derita Kenapa baru cerita Satra sangka baru cinta Rindu siang malam sah hampir gila Sampai mau tidur juga tania. Berlalu ingat kosa yang sah susah Kasih kabar biar, biar itu sah, sah. Aduh rindu Tangan itu sampai sayang sungguh salah bimbang hanya terjauh sepercaya kasih kabar.